Assalamualaikum Mbak, warahmatullah rahmatullah. Hah? Dok, saya, saya boleh kasih tahu, tahu nggak? Jadi kadang orang udah muka, muka selalu gatal dan panas. Di, di area sini nih suka kayak ada yang tebel gitu, susah melamun sih, okay, sama okay. di perut. Kayak ada sesuatu, kadang suka ngebengkak, tapi kadang kempes juga. Oke, baik-baik. Itu -baik. keluhannya yang sudah disampaikan juga di di WhatsApp ya. Sering mimpi iya. buruk, Mbak? Iya, sering. Apa biasanya? Kadang yang aneh-aneh sih, kadang didatengin sama laki-laki gitu. Tapi didatangi laki-laki Iya. Itu kayak yang paling sering? Iya, itu yang paling sering. Uh, semua keluhan yang disampaikan itu sejak kapan dialami? Sebenarnya sih sudah lama. Coba kemudian berobat, tapi sempat berhenti gangguannya. Tapi ada lagi. Sudah pernah dirukiah sebelumnya? Dulu pernah. Tapi ya begitu aja sih, nggak ada hasilnya. Ini yang terakhir kapan mulainya lagi? Pas balik lagi ke Jakarta sih. Hmm? 2021. 2021. Iya, ah. 2021. Asalnya dari mana, Mbak? Saya asalnya NTB, Pak. Oh, orang hasil sana? Iya. Oke. Saat ini apa yang dirasakan? Saat ini sih, kadang kayak orang linglung gitu loh, dok. Bukan, sekarang nih waktu kita ngobrol, apa yang dirasakan? Deg-degan. Deg-degan apa lagi? Hmm, muka sih kayak gimana gitu. Mukanya gak nyaman. Iya. Oke. Okay. Sering nyaman sih di sini, hmm. Jadi di setiap kerja, dok, gak bisa fokus. Jadi saya kayak selalu ada yang ngomong gitu loh tapi surat cewek kerjanya apa market marketing iya marketing properti mbak maaf maaf nih saya saya harus tanya kan ini apakah dulu pernah pasang susuk kayaknya sih dok tapi saya lupa deh nah iya dulu banget tahun dua antara dua lah 2008 atau 2009. Oke, okay. pasang susunya di wajah. Sini. Sama di sini. Iya. Jadi ada tiga. Tahun 2008. Iya. Masangnya di mana? Di Ntb. Itu waktu itu di, di kosan sih, enggak di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oh, kebetulan orang itu yang dateng. Iya. Yeah. Uh, itu buat apa? Buat kerja sih. Iya, apa? Kegunaannya apa susuknya? Uh, gak dijelasin sih dok waktu itu. Tapi pas waktu dipasang itu susah sakit banget. Jadi dipaksa masuk kayak dicongkel pakai peniti gitu loh dok. Jadi untuk apa, Mbak? Untuk kerja sih. Iya, buat apa? Biar biar kenapa? Biar kuat kerja. Kayaknya sih buat biar cantik. Biar cantik, apa lagi? Udah sih itu aja dong. pasangnya di tiga tempat sini ya? Hmm, sini. <tuh> Ada susuk yang dipasang di tempat lain. Ya. Itu aja, susuknya apa? Mas Intan, itu. Apa? macam besi-besi? Gitu. Apakah Mbak ingat ketika setelah dipasang susuk itu? Um, apa yang dialami? Gak ada sih dok gak ada yang mana itu yang di sini itu saya sempat cabut cabut di sini. di sini yang ini yang di BP udah dilepas Iya kenapa dilepas? tapi ingat saya ada satu lagi yang belum keluar kenapa waktu itu dilepas? infeksi infeksi nah. yang di sini iya. sama yang di sini iya. yang di sini kalau yang di sini sih saya lupa lupa ini <laughs> uh, coba coba ingat-ingat lagi setelah pasang susuk itu ada perubahan apa yang terjadi nggak ada. ada kan katanya biar cantik ya maksudnya biar menarik gitu kan tapi malah sebaliknya malah infeksi sini gak? kayak kayak keluar kayak jerawat bernanah gitu itu kan di bekas uh, Masukannya ya dianggap gagal lah gitu ya itu udah berapa berapa hari setelah dipasang ada kayaknya Alah? Dua mingguan, dua mingguan, dua mingguan, pasang <tuh> Ada lagi yang perlu saya tahu? Saya gelisah gitu, lari gitu gimana? perutnya gelisah, kayak ada yang lari-lari di perut. Oh, oh sekarang nih. Uh, ada informasi tambahan mbak? informasi lebih lanjut kalau dulu sering dulu datang, tapi cuma mandi kembang itu tuh setiap bulan sekali sama paranormal yang sama? Nah. itu buat apa katanya? katanya sih buat cantik buat cantik jadi pasang susuk satu kali dua minggu kemudian Infeksi terus dilepas sendiri yang sini sama sini di sini masih bisa. Mandi kembangnya kapan? Tentu, pokoknya sebulan sekali dok. Dari dua sembilan deh, dari dua ribu sembilan sampai dua ribu tapi, tapi apa? Isi sebulan bulan sekali. sekali. <tuh> Berarti lama setelah itu ya, pas siapa masangan susuk itu ya. Oke, masang susuk, mandi, kembang apalagi mbak? Ada yang suruh makan bunga kantil? Kayaknya pernah kaya kaya kaya kaya. kaya ada deh. Ada. enak Ya, dok. Tidak ada makan bunga kantil berapa kali? Sekali. Oke. Okay. Sekarang jawab yang jujur, mohon maaf. Jawab yang jujur. Sebenarnya rasa tidak nyaman itu dirasakan setelah pasang susuk yang pertama atau selama dikembang? Setelah dikembang sih. Selama dikembang. Apa yang dirasakan? kan saya sempat sakit dok itu tuh sakit, uh, saya tuh sakit jadi berobat, saya pulang ke kampung berobat itu tuh diobat produk satu ember nah mulai, mulai parahnya 17 akhir 17 akhir? katanya guna-guna tentang orang itu, sih, itu saya berusaha berobat mana pun nah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah Jakarta nah, pas pulang kampung tahun 2021 kemarin sempat sembuh karena berobat di sana kan nah balik lagi Jakarta yang betul ada orang pinter yang bilang coba kirim fotonya seluruh badan nah dari situ mulainya sakit lagi Bentar. Pengen bersih aja badan, terus kan bentar lagi saya udah mulai kerja oke okay. okay. Ini kerendahan ah, ya sih. sih Cukup tadi, yang kayak tadi aja Nah, Tema ya. saya jelaskan, <laughs> jadi gini, Mbak. Mbak, tahu nggak bagaimana? Apa sih sebenarnya susuk itu dan bagaimana cara kerjanya? Tahu nggak? Gimana? Kok oh, nggak tahu sini? Saya jelaskan, susuk itu dari bahasa Jawa, nyusuk. Nyusuk, susuk itu artinya sarang Jadi memasang susuk Itu artinya memas memasang atau membuat sarang Di badan kita Di badan kita Sarang apa? Sarang buat siapa? Ya kan? Nah, apa yang ada pada susuk itu adalah jin Jadi susuk itu bisa berupa besi Bisa berupa emas bisa berupa berlian dan yang lainnya itu sudah di ditirakati kalau bahasa mudahnya itu diisi Mbak, diisi sama paranormalnya. Kalau di media mereka nyebutnya diisi energi. Energi positif bisa membuat aura jadi positif bla bla bla untuk menutupi atau mengelabui orang bahwa sehingga itu tidak terkesan suatu yang sifatnya klenik. Padahal itu termasuk dalam benda-benda klenik. Nah, yang bekerja bikin kuat, bikin cantik, bikin menarik, bikin kalau ngomong itu diturutin orang, bikin berwibawa setelah pasang susu, itu adalah kerja dari jinnya. Nah, jadi jin itu mbak, dia tidak bisa dengan mudah ditaruh di badan orang. Misalnya saya paranormal nih, saya paranormal, Mbak datang ke saya, Dokter Indra, saya ini baru diterima kerja, saya pengen supaya saya disayang atasan saya. Saya ngerti, berarti saya harus cari uh, perewangan saya, ya pembantu saya dari kalangan jin, yang, yang tugas atau keahlian dia itu bisa memanipulasi orang yang melihat Mbak nanti, Supaya orang itu welas asih. Nah, kalau jin ini saya suruh tinggal di badan mbak, dia tidak akan, dia tidak tidak dengan mudah gitu ya, tidak tidak bisa gitu, tidak dengan mudah, apalagi di badan seorang muslim yang beribadah. Jadi dia perlu suatu perantara. Perantaranya itu bisa berupa susuk, bisa berupa air, misalnya saya, Kasih mbak air minum atau diminum. Disuruh makan bunga kantil misalnya. Itu di antara jalan masuknya para jin ke dalam badan kita. Nah biasanya setelah orang masang susuk, dia akan mengalami sejumlah tanda dan gejala sebagaimana orang yang sedang diganggu jin. Habis pasang susuk, kalau saya sholat, muka saya gatel. Habis saya pasang susuk, kalau saya sholat, muka saya panas Habis saya pasang susuk, kalau saya zikir, muka saya panas Kan kan dipasang di wajahnya tuh Setelah pasang susuk tuh, saya kok jadi sering mimpi buruk Mimpi aneh-aneh Kadang mimpi ketemu laki-laki, bersenang-senang dengan laki-laki misalnya Setelah pasang susuk ini, kenapa ya? Saya jadi mudah marah, mudah emosi Setelah pasang susuk ini, kenapa ya? Saya jadi males mau ibadah mau oh, sholat tuh bawanya berat Kalau saya berhasil sholat Sering lupa rakaat lah ndak khusyuk lah Pengen cepat-cepat selesai Nah itu itu mbak Kalau beneran Susuk itu Ini kalau kalau paranormalnya Nggak nipu ya Soalnya Ada juga yang nipu Ada yang nipu Kata dia ini susuk Buat Pengasih Dipasang padahal susuknya itu Nggak ada isinya ada juga yang kayak gitu jadi dipasang susuk itu pun cuma kayak sulap-sulap gitu mah udah nih padahal enggak ada apa-apa kok enggak ada rasa apa-apa ndak ada yang masuk gitu benda-benda fisiknya nah, itu nipu kalau yang beneran beneran jinnya itu ada di dalam susuk dan itu sekarang tinggal di badan kita maka orang itu akan mengalami gejala-gejala tadi itu makanya tadi itu saya cecer mbak saya tanya tentang itu itu rata-rata tuh kayak gitu ketika di Tempat di dimana susuk itu dipasang itu terasa panas. Nah, ini wallahualam kan dua minggu setelah pasang kan ada yang keluar sendiri itu karena infeksi kan. Apakah jinnya ikut keluar? Apakah setiap susuk itu satu jin? Ataukah ketiga susuk itu kan bentuk segitiga jadinya? Sini sama sini kan? Apakah pola itu satu jin? Jadi kalau udah rotok dua... Si tinggal satu jinnya udah tidak kerja lagi gitu Apakah seperti itu misalnya Itu kita gak tahu nih Kita akan tahu nanti setelah kita rukiah insya Allah Itu yang tentang susuk <tuh> Jadi ketika orang itu sudah bermasalah Mengalami sejumlah gangguan rasa tidak nyaman Setiap pemasangan susuk Biasanya mereka minta buang Ketika membuang itu mbak Kerjaan yang dilakukan ada dua Yang pertama Membuang jinnya Yang ada di badan kita Yang kedua Membuang benda fisiknya Kalau masih ada Kalau rukiah ini Sepengalaman saya selama ini ya Saya merukiah orang yang pasang susuk Yang insya Allah bisa dilakukan itu Membuang jinnya Itu insya Allah bisa Tapi kalau mengeluarkan benda fisiknya Dari badan Itu ndak bisa dengan rukiah Rukiah saya maksudnya Saya enggak tahu kalau perukiah lain ya Kalau rukiah saya itu enggak bisa Di rukiah itu tiba-tiba rontok sendiri tidak. Selama ini saya merukiah orang pasang susuk Enggak pernah kayak gitu Jadi kalau memang benda itu masih ada Dan itu mau dikeluarkan Berarti secara medis Dilakukan operasi kecil Oke Yang kedua Mandi kembang Mandi lah pokoknya ya Mandi jamasan apa sebutannya lah itu bisa-bisa juga uh, menjadi saran, uh, sarana atau jalan masuknya jin ke badan kita. Sama yang tadi itu makan kembang, kembang kantil itu tuh sebenarnya perantaranya, mbak. Perantaranya. Nah, kemudian, apakah setelah dipasang Susuk setelah mandi kembang Setelah Merafalkan mantra misalnya Atau setelah memakai jimat Atau ageman Apakah otomatis itu bisa berhasil Kenyataannya Tidak semuanya berhasil Nah jin itu mbak Jin yang menjadi Kodam atau penunggu benda keleni itu Yang tadi saya sebutkan eh, Biasanya kalau orangnya tidak percaya Kalau dia ragu misalnya Biasanya itu tidak jadi Makanya kalau orang belajar ilmu kebal itu Ketika dia akan dites Pasti gurunya bilang gini Kamu harus yakin Kamu pasrah aja Kamu yakin Kalau dia tidak yakin Jenya itu biasanya males <laughs> Sama kayak orang kasih penglaris tuh Masa sih Ini tidak percaya saya nih? Ya? Kalau dia tidak percaya Biasanya tidak jadi Efeknya itu tidak ada gitu itu faktor pertama. Yang kedua, ke, apabila orang itu beribadah, jin itu otomatis akan rontok dia. Kalau kita beribadah, makanya supaya dia tetap eksis di badan kita, dia akan ganggu ibadah kita. Makanya waktu ibadah kita dibikin ngantuk, waktu ibadah kita dibikin tidak khusyuk, waktu ibadah kita di apa di dibikin tidak nyaman, misalnya gatal lah panaslah, beratlah, sakitlah misalnya, supaya kita tidak ibadah nah itu mbak jadi ini kita tidak tahu nih, di badan mbak ini masih ada ke jin yang dari susuk atau ada juga mungkin jin-jin yang lain yang uh, masuk lewat rantara mandi kembang, dan makan kembang kantil itu, ya wallahualam saya tidak bisa lihat jin mbak saya atau tahu di badan Mbaknya ini ada jinnya apa enggak ya, gitu. Wallahu'alam, itu akan kita ketahui setelah kita lakukan rukia nanti, insya'Allah. Allah. Ini kan aku sempat nganterin teman, Ustadz, ke Kiai-Kiai gitu. Nah, teman saya kan kepengen dapat pacar. Ya, Jadi saya anterin, saya juga dikasih air buat cuci muka. Tapi cuma Kali sekali, doang sekali doang saya cuci muka, dua kalinya saya lupa sampai sekarang, airnya masih banyak. Enggak, enggak, enggak, Allah, uh, maaf nih, saya mau tanya aja sebelum kita mulai Rukyah Waktu Mbak datang ke, siapa Pak Kiai? Saya mau tanya persepsi Mbak aja, Sa santai aja, santai. santai Takut gak kalau saya tanya? Maaf, saya, saya, kalau gaya saya nanya itu emang kayak gini, mbak. Saya juga susah merubahnya. Kayak, mungkin orang pikir kesannya itu kayak nginterogasi gitu ya, kayak serem gitu ya. Nda ya, santai aja. Saya tidak bermaksud begitu maksudnya. Emang gaya saya kayak gini. Ini saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur. Waktu mbak Rukia, mendaftar Rukia dengan saya, dan setelah kita ketemu nih, apakah mbak berpikir saya ini orang yang, apakah saya ini setara dengan Pak Kyai yang mbak temui sebelum ini hmm. lebih, lebih sih kalau ya, menurut ya. saya kayak gitu ya berarti ya setiap malam kalau dengar kyainya dokter jadi kalau saya dengar oh. kayak itu oke okay. oke okay, terima kasih atas jawabannya berarti saya saya punya potensi jual air juga kalau gitu Ya. Bukan, bukan, maksudnya Kalau ini kan baru mbak sendiri ini Mungkin pasien lain Ada sebagian yang berpikir seperti mbak juga Terhadap saya, konsepsinya Ya enggak? Mungkin, mungkin aja Kalau begitu Itu bisa jadi pasar buat saya Menjual air Misalnya saya buat air doa Ini air biar apa Biar mudah dapat jodoh misalnya Ya enggak, mbak? Bisa aja kan? Bisa aja kan, dokter Indra jual air Misalnya saya posting di Instagram saya Saya jual air doa misalnya Biar mudah melahirkan Biar mudah dapat jodoh Biar mudah lulus ujian misalnya kan Ya, enggak? Iya yeah. Saya punya reputasi berarti kalau kayak gitu Tapi sekarang saya jawab Langsung ya, saya tidak seperti itu Saya orang biasa Ya mbak ya, saya enggak punya Kelebihan apa-apa, kistimua apa Saya orang biasa mbak saya juga banyak dosa. Kita nih sama sebenarnya. Cuman beda profesi aja. Mbaknya marketing, saya ngobatin orang. Kita sama mbak, saya nggak punya kelebihan apa-apa. Oke, cukup lah ya. Nah, sekarang apa yang dirasakan mbak? Di sini, jatuh. Nah, udah mulai reaksi ya. Suaranya kok hilang-hilang ya. Apa saya yang error dok Oh pantasan <laughs> Suara itu kayak jalan terus putus Jalan putus itu suaranya Tapi suara saya jelas mbak ya Lancar suasana gak kepotong-potong kan Baik mari kita mulai Bismillah Mbak dengarkan aja apa yang saya baca Terus uh, Berdoa dalam hati ya Minta kepada Allah ya Allah Saya bertaubat nih Ini bentuk taubatnya nih mbak Saya ingin melepaskan ini ya Yang ada di badannya Gitu aja dalam hatinya. Simple kayak gitu aja. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama asalaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi'u antas syafi'u. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi'u antas shafi. لا شفاء إلا شفاء أن لا يغدر سقما اللهم رب الناس أذهب البعص واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاء أن لا يغدر سقما بسم الله أركيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد Allahu yashfik bismillahi arqik bismillahi arqik min kulli shay'in şey yu'dhik min sharri kulli nafs aw hasidin Allahumma yashfik bismillahi arqik bismillahi arqik min kulli shay'in şey yu yu'dhik khodam kodam yang membantu membuat cantik, membuat menarik, membantu pekerjaan Yang masuk lewat sarana susu yang masuk lewat mandi, yang masuk lewat minum air Yang masuk lewat makan kembang Hari ini dengan izin Allah kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kalian Silakan pergi dari badan ini, kembali ke tempat asal kalian, tidak usah lagi mengikuti, tidak usah turun ke anak cucunya nanti, silakan pergi, keluar dari badan ini dengan izin Allah, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رحقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا Inna hizbahu yeah. min ashabis sa'ir wa Ya. Kamu yang dari susuk itu? Hmm? Kamu Bukan. Masuk lewat apa? Makan. makan. Oh, makan bunga itu? Oh, bukan. Makan apa? Kamu dari, dari Dukun juga? Hmm? Makan. Kamu laki apa perempuan? Laki. laki Yang dia sering mimpi ketemu laki-laki itu -laki kamu? Hmm. Kamu datang dalam mimpinya Mau apa? Hmm? Bikin dia hancur Bikin dia hancur? Oh lain nih oh, bukan yang bantu dia kamu berarti ya? Oh kamu dikirim untuk bikin dia hancur. Oh. Biar dia jelek. Biar dia jelek. Oh, kamu masuk lewat media makanan. Oh. Berarti kamu di perutnya dong. Iya. Ya, kamu bersarang di perutnya. Tadi katanya di perutnya kayak ada yang lari-lari itu -lari kamu. Ada lagi. Oh, ada lagi Oh lain berarti nih Ada yang mau ngancurkan ya Berarti sebelum sebelum ya. kamu udah ada kan Di badannya kan Banyak Banyak. Yaudah, satu ya udah satu-satulah Ini nggak boleh punya anak Gak boleh punya anak Mo Gak boleh nikah, nggak ah. dihancurin hidupnya. Eh. Kamu ganggu ini siklus menstruasinya juga. Nggak. oh kamu ndak tinggal di rahimnya? Nda, di perutnya aja. Aku di otaknya. Di otaknya? Katanya di lambungnya, di otaknya, ya udah. Semuanya Pindah-pindah Semuanya. berarti ya Udah, menguasai. Udah bersarang berarti kan Di badannya kan Oke oke Adakah temanmu yang paling Paling kuat Paling jahat Kamu kan banyak katanya Coba ganti Mana sih yang paling berkuasa Yang paling kuat Pemimpinnya lah nah, Mana dia ganti-ganti Al -alim. Aku diikat Kamu siapa? malam dan siang hari, kamu mau yang ngancurkan dia juga? Aku suka. Kamu suka? Kamu yang masuk lewat susuk itu? Lewat apa medianya? Ada orang yang suka sama mbak ini. Terus datang ke dukun Terus ngirim kamu gitu kan Ya enggak? Ya udah oh. Ada yang buat ngancurin Ada yang suka Mana yang paling jahat enggak Bukan kamu berarti Mana yang paling jahat Yang paling Yang paling kuat Yang paling ganas Ayo ganti-ganti Wahyu, mana sakanah fil laylil dan nihari, wahyu sambingul alim. Wahyu, mana sakanah fil. Kamu kah? Apa kerjamu? Apa disuruh orang? Apa tuh gan buat dia bodoh, buat dia bodoh. Biar kenapa? Ya tidak berguna. Ya tidak berguna. Dia tidak, berguna. Ya, ya dia tidak sukses. Mm hmm. Caranya? Menguasai. Nah, gimana caranya? Kamu kayak gitu? Bikin dia bodoh di kepalanya. Nah, bikin dia bodoh di kepalanya. Aku sudah lama di kepalanya. Sudah lama. Yang bisa mengeluarkan aku. Iya, tidak ada yang bisa mengeluarkan kamu. Saya juga tidak bisa. Saya cuma nanya. aku Aku paling kuat. Kamu yang paling kuat. Iya. <tuh> saya tidak bisa nih. Saya cuma nanya-nanya aja nih. Itu aja. Berani nanya-nanya aja. Pengen tahu aja. Kamu bodoh. Iya. Saya bodoh. Apa lagi, kamu bukan tandingan saya. Iya, saya adalah raja dari segala raja. Oh, enggak mungkin kalau kamu ngomong gitu, langsung saya bantah. Tidak mungkin raja-raja <laughs> raja ngapain gitu? Saya disembah setiap tahun, disembah setiap tahun. Caranya... Dikasih makan nah, Oh, dikasih makan Itu sumber kekuatan kamu kayaknya tuh, ya Iya, <laughs> yeah, ya Apa tuh? Kasih makan pakai apa? Darah bayi. Yes, darah Oh, darah-darah bayi Oh, dari mana kamu nih? Dari gunung hmm? Darah bayi Biasanya kan buat kekayaan yang kayak gitu Mintanya Ini buat ngancurin dendam, dendam Sama keluarganya ah. Oh jadi ada masalah keluarga sebelumnya <laughs> Kalau kayak gitu masuk akal Ini apa, -apa orang Kenapa? dah saya merasa tertantang nih hmm. tadi nih Kalau kamu bilang Kamu bukan kamu bukan tandingan saya Jadi saya merasa tertantang jadinya Bagaimana nih? Hmm? Kamu bukan siapa? siapa. Iya Saya terhina saya merasa nih Dibilang kayak gitu tuh Tidak terima saya Saya akan hmm. dapatkan pemakanan Iya hmm. Darah bayi Binatang-binatang kayak gitu boleh Barbie misalnya Ayam, undak level lah ya. Hmm, ya udah. Ini boleh lah nih, saya nyoba ya sebentar lah. Kamu udah bilang gitu tuh, saya merasa ini nih, direndahkan nih harga diri saya nih. Ya, saya pengen ngetes kamu dulu lah ya. Kita coba batalkan ini darah darahnya, sesembahannya itu yang bikin kamu kuat tuh dengan izin Allah. Aku bersumpah demi Allah dari syaitan rajim. Hormat عليكم الميتة و walahmul ولحم الخنزير والمحلل غير الله به. Hormat الميتة و الدم الخنزير والمحلل غير الله به. Hormat عليكم الميتة و الخنزير والمحلل الله الله Haram bagi matialaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bi Haram alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bi kepala Kamu bodoh Iya kenapa bodoh ayat ini emang bikin mual nih rata-rata setan yang saya bacakan ini muntah <supan> حمة عكم الميتة وال ولحم الفنزير وماوح لغير الله الميتة والدم ولحم الله الميتة ولحم الخنزير الله الميتة والدم ولحم الله bisa saya memberi makan kamu siapa saya memberi makan kamu yang beri makan oh kamu bosnya yang raja tadi ngapa datang datang sini saya bisa menyenangkan anak ini sukses dan berhasil karena anaknya bakal kaya raya kamu dari kamu dari mana mbak dari dompu saya dari Dompu. Saya dari Pontianak. Kamu tidak bisa melawan saya. Wih, nantang lagi nih. Nambah? Aku kuat, aku balik kuat. Di sini. Di sini? semua anak aku makan. Hmm. Di sini banyak lomba hmm. yang yang kuat-kuat hmm. juga. Dukun-dukun besar sini banyak. Pontianak nih kuat pun saya dah memakan anak kan. anak ya. Ayo kita batalkan. Surimat alaikum ul-maithatuh, waddamu ala'hmul khinzir, wa maa uhillali ghairillahi bih. Surimat alaikum ul-maithatuh, waddamu <tus> ala'hmul khinzir, wa maa uhillali Oh nampu, oh nampu, oh nampu, oh nampu. saya tuh saya tuh tu pernah mah ngadapin yang ngaku raja juga tuh enggak kayak gini yang beneran tuh dia enggak kayak gini namanya omong dia nah itu beneran kuat tidak kayak gini enggak lah ya ini melihat ini harus diselesaikan hari ini, Mbah, dengan izin Allah. Ini, Mbah, ini udah minta bantuan saya. Saya tidak ada urusan pribadi dengan kamu. Ini, Mbah, ini udah minta bantuan saya dengan izin Allah. Jadi, ini harus diselesaikan hari ini, Mbah. Pertanyaan saya: ini mau diselesaikan Cara baik-baik atau enggak? Cara baik-baik, mendingan kayak gitu, Mbah udah Cara baik-baik. <laughs> ikut saya masuk Islam ya, Mbak. Nah, cara baik-baiknya itu kayak gitu. Kamu ikut saya masuk Islam bertaubat. Terus kamu tinggalkan dukun manusiamu itu. Itu cara baik-baiknya. Aku paling kuat, aku kampungku. Udah, udah kuat. inilah, udah lah oh, paling kuat kayak gitu? Baru satu ayat udah ngelepar-ngelepar gitu. <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> Hurmat عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير والمأحيل لغير الله بحرمة عليكم الميتة ودم الخنزير والمأحيل لغير الله بحرمة عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير لغير الله kita batalkan seluruh perjanjian kalian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 Ayo ikuti saya. Ashadu, ashadu. Allah. Allah ilaha illallah wa, wa ashadu adna Muhammadan, Rasulullah. Ba, kamu dah usah balik. Kamu dah usah balik lagi ke badan dukunmu ya. Nah, kamu pergi ke majid di dekat rumah Mbak ini. Pergi sana, gabung dengan jenjun muslim. Ayuh, Nggak usah takut. Mereka akan menerima kamu insya Allah. Kamu kan udah putih. Coba kamu lihat badanmu. Putih tidak? Ya Allah. Allah akan mengampuni kamu. Kamu sudah bertobat Allah akan terima. Insya Allah. Ya. Ya, ingat pesan saya. Tidak usah lagi bekerja sama dengan manusia ya. Jadi perewangan dukun ya. Lagi. Lagi, keluarlah mulanya Fasubahana <Sings> alladhi biyadihi Malakutukulli syai'i Wa turja'un Wa turja'un Setengah sadar ya mbak? Ya, dok. Tengah sadar kan? Yes. Maksudnya tuh masih dengar, masih bisa dengar suara saya tadi waktu saya ngobrol. Masih yes. ya. Yes. Um, ah sebentar sebentar sabar pelan pelan lemas yeah. sekarang a, apa lemas apakah badannya sudah agak lebih ringan yeah. oke okay. di sini kosong gitu iya kayak gitu kalau dia udah lepas tuh kayak gitu kayak kayak ada yang hilang itu kayak kosong oke okay, lanjut ya Mana tadi yang mau ngelawan saya? Wallahu ma'sakana fil wa alim. ikut saya masuk Islam ya? Kenapa enggak mau? Bos kamu kan udah masuk Islam tadi. Omong. Oh, Coba lagi. Coba dulu masa langsung nyerah gitu ya enggak keren ah. Ya. Suri ma'taakumul maitatu wad dam wa lahmuhul khinzir wa mawhilu ghairillah bihurmat. Wa'alaikumul maitatu wad dam wa lahmul khinzir wa mawhilu ghairillah bi. Suri ma'taakumul. mbak. A'udz Billahi من al-Shaytan ar-Rajim, waqadina ila min amal, faj'alna haba abn wa 'alaykum bihi, wa wa fumiy ilaha illallah wa rasulullah dah ikut bosmu tadi tuh pergi ke majid pergi. keluar lewat mulutnya ikut semuanya yang ada di kepala ikut keluar keluar lewat mulut yang ada di kepala dorong ke mulut mbak letakkan tangan Dorong ke mulutnya, dorong ke mulut, iya, dorong ke mulut. Kepalanya masih berat wa Iya Kamu yang dari susu kamu yang dari susuk itu, bukan? Kamu laki apa? Di sini. Dimana? Di mana? Di sini. Di sini. Di sini. Di rumahnya ini. Oh kamu penghuni rumah kos ini. Kamu suka sama dia? Kamu tinggal di badannya. Suka masuk Suka masuk, kok bisa? Hmm? Udah ada jalannya ya. Kamu tinggal di, di WC kah? Hah? Ya udah Nah, ayo ikut saya masuk Islam ya Dari Dukun kali ni. Baratum min wa Rasulihi. Lada dina minal musyrikin. Ya kan? Kamu bohongi saya beratum dari Allah dan Mushrikin tak ada gunanya melawan ini ini tidak akan menang kalian tidak akan menang melawan firman-firman Allah itu saya kasih tahu aku disuruh iya aku saya dicuruh. tahu makanya saya tawarkan jalan yang terbaik buat kamu aku disuruh biar dia cantik tapi salah dia bodoh yang ikut saya masuk Islam ashadu ashadu Allah Allah ilaha. ilaha ilallah ilallah asyadu asyadu anna, anna. muhammadan Muhammadan, Rasulullah Rasulullah saya megang-megang dadanya eh dah keluar pergi ke mati sana. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi Mbak? Sedih. Sedih wa lahuma sakana fil laili wan nahari wa huwa as sami'ul alim wa lahuma sakana fil laili wan nahari wa huwa as sami'ul alim Kamu siapa? Kamu gandol di belakangnya. Biar kenapa? Ya, malas yang malas yang masyarakat masyarakat. Hmm. Kamu pasti lihat, Dia ngeliat video saya kan <laughs> Berarti kamu udah tahu saya kan Tau. Nah udah ayo ikut saya masih islam ya, ya Tau. Kamu tahu nanti akan berakhir kayak gimana kan udahlah Udahlah. oh iya kak Hadihi jahannamu allatikuntum tu'adun Islawhal yawma bima kuntum takfurun Nah, Ayo ikut saya Islam Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Allah. wa asyhadu asyhadu anna, anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Lah, nggih keluar, pergi, pergi ke masjid. Ikut temannya yang tadi awal-awal fasudhan Dorong, Pak, dorong, Pak. Dari dada dorong ke mulut. Jadi, Dorong kemulut dorong kemulut dorong kemulut mulut Alhamdulillah Beratkah sebelah kanannya? Hmm. Dingin? Kepalanya masih berat, Mbak? Hmm. Ya udah. Ayo ikut saya masuk Islam. Hmm. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha illallah <coughs> wa, wa ashadu anna, anna. muhammadan rasulullah Rasulullah Kamu yang badannya dingin ini? <laughs> Udah sadar <laughs> Sebelum ini pernah kesurupan mbak? Aku kan dulu tahun. Sejak tahun. Sejak tahun. Sejak tahun. Sejak Sejak tahun. Aku baca -baca Eh. Oh, ya lumayan dari situ badan kadang enteng. Tapi ya kembali lagi sakit. Itu sih, Dok. Turunnya mandiri itu muntah-muntah gitu kan Iya, sen suka sendawa. Sendawa. Hmm. Oke. Sekarang apa yang dirasakan? sih si. Oke, okay, ayo tepuk, Mbak. Tepuk. Tepuk-tepuk fastubahan alladhi biyadihi malakutuk. <tuh tupuk> <tuh tupuk> Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, Lagi tepuk. Ya Allah. Terus terpuk naik, dia dok maaf. Astagfirullahaladzim, ini rukyat paling konyol nih. Subhanallah. Ya. Soalnya saya punya kucing dong Anak kucing, Maaf. Ya. ya Allah. Tepuk-tepuk, tiba-tiba ada bebulu Kucing rupanya Astagfirullahaladzim <laughs> Ya Allah Kucing Bisa-bisa <laughs> Ya karena kan dengerin suara kenceng kan Mungkin dia penasaran Masa makhluknya keluar Berbulu <laughs> Astaghfirullahaladzim, banyak kucing ya Allah. Hmm. Dah? Masih berat tengkuknya? Udah enggak, enggak sih. Kepala? <tuh> Keluar, palsu Ah, nah, ya keluarkan. <coughs> ya, keluar yang tertahan di leher, yang tertahan di leher, keluar lewat mulut. Dorong ke mulut, dorong ke mulut. Sini ini ini kayak gitu gituloh. Oke, okay. ayo kita cek. Siapa yang ada di pundak kiri itu? <tip> Kamu ini pundak kiri. Apa tuh? Apa kerjanya? Bikinnya pincang. Oke, okay. teman kamu yang tadi itu ya, <gülüyor> ayo ikut sama Mas si Islam ya. lah ayo ikut sama Mas si Islam. Ini hari yang baik untuk masuk Islam nih hari Jumatnya. Aku, aku senang di sini. Senang di situ. Tempat paling nyaman. Tempat paling nyaman wadah rumahnya kali di situ tuh, rumah kamu di situ, itu mau dihancurkan tuh nanti tuh dengan izin Allah hmm. bisa bisanya ya saya lihat-lihat ya. saya minta kepada Allah nih, ayo mbak tepuk pundak kirinya mbak Wadhanu annahum maniatuhum husunuhum min allahu min lam yahtasibu Wa fi bi aydihim wa aydil Aduh Ada rumahnya lagi Bagaimana? Kanya. Dah, mending kamu tinggal di masjid aja sama teman-teman kamu tadi. Ikut masuk Islam terus kamu beribadah kepada Allah di sana. beratum okay. Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang berzina Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang Allah Allah Allah ilaha illallah Allah wa asyhadu wa asyhadu anna Amin. Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Alhamdulillah. lagi pergi ke masjid susul teman-temannya فَالْسُبْحَانَ lewat mulut masih ada masih ada yang kafir di iya. ya. iya. yang di belakang iya. kamu iya. ayo satu satu Walahu masakan fi al-laili wal-nahari, wahyu al-sami al-aliim. Apa tugasmu di situ? Kitin dia. Kitin dia. Ayo kita masuk Islam. Ashhadu beratum dari min... Aashhadu... Allah Allah, Allah. Allah. Allahu. ashadu wa ashadu anna. anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah nah keluar lihat mulut pergi ke masjid iya iya mana yang satunya ini dari pacarnya dulu ya. saya ikut sama masuk Islam ashadu pergi. ara tuminallahi wa wa rasulihi ladina hat Allah ilaha illallah illallah An Na Muhammadan Rasulullah ya keluar lewat mulut dorong ke mulut Mbak <Syukur> Fasubahan yeah. Alladhi biyadihi malakutu kulli shayyu wa ilaihi turjamun ya yeah. ya dorong ke mulut <Syukur> dorong pak, dorong. Yang bikin dia bodoh nggak bisa ngomong, ini anak bisu. Ayo kita masuk Islam berat min Allah wa wa Aku cuma keluar. Sudah lama di sini. Ini rumah kamu bukan? Iya di badannya dia. Iya, ini yang punya badan, enggak mau kamu ada di badannya, paham enggak? Enggak mau aku kuasai dia. <tuh> <tuh> hadhi jahannamul lati kuntum tu'adun islawhal yawma bima kuntum takfurun hadhi jahannamul lati kuntum tu'adun islawhal yawma bima kuntum takfurun Tahan dia Mbak tahan dia Mbak jangan keluarkan dulu Mbak biar tahu rasa nih Hadhi jannahul latikun tum tuadunislauhal yoma bima kun tum takfurun tu bima Hadhi jahannamul jahannamu main kun takfurun jahannamul mau terima Islam tak? Aku disuruh. Saya nak nanya itu. Saya nanya mau terima Islam ndak Panas. Hadihi latikun tum tuadunis lauhal bima tuadunis bima takfurun tuadunis bima takfurun tuadunis takfurun muslim Islam? <tuh> <Hai>, ikut saya. <tuh> ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Wa Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Dah, pergi ke meja sana. Ikut teman-temanmu tadi. Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli şey'i wa ilayhi turja'u Dorma, dorma, biyadihi malakutu kulli şey'i wa turja'u Tengkuknya, tepuk-tengkuknya. Ashadu. Iya, kenapa? Nggak bisa ngomong. Ayo kita minta kepada Allah supaya kamu bisa ngomong. Antakan Allahul adhi antaka qula shay'in. Antakan Allahul antaka qula shay'in. Antakan Allahul antaka qula shay'in. I and ini. Ni. I be ubu. Fifth> Ini Ibu. Ibu. Dah, ayo kita ucapkan syahadat. Ashhadu allah ilaha illallah. ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Dah, tujuh.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 minum dulu mbak silakan apa yang dirasakan sekarang ringan Kiri, udah terang Ini. Pendengarannya Sebelah kanan Ini udah Ini Oke, okay. gini Tekan telinga kanannya Terus dorong ke mulut Dorong ke mulut Niatkan biar dia keluar lewat mulut Ayo keluar yang ada di telinga kanan Yang suka membisik-bisikkan Keluar lewat mulut Fasubahanalladhi biyadihi Wa ilaihi Alhamdulillah Muntah Iya, ya, tahu Nampak dari sini ah, Udah terbuka telinga kanannya Alhamdulillah, pandangannya jadi lebih terang? Iya nah. uh, Dimana bagian tubuh yang masih terasa tidak nyaman? Masih ada kah? Kepala? Di mata dok Di mata, di mata. Di mata oke okay. Mata sebelah mana? Dua-duanya? Dua-duanya sih Oke, okay. perhatikan Tangan-tangannya seperti ini, terus diusap, usap, usap, terus dorong ke mulut. Dorong ke mulut. Lakukan berulang-ulang. Suar yang ada di mata, fasubahanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Dorong ke mulut, dorong ke mulut. Iya. Jangan <trikes> <trikes> <trikes> <trikes> <trikes> Ah, jadi lebih terang lagi sekarang. Lega, Dok. Alhamdulillah. Ini badannya masih ada yang apa kayak menebal atau kayak berat gitu masih ada gak? Atau kesemutan? Ini sebelah kanan. Ini ringan. Sini, Kak. Kamu kan kidal. Sebelah sini, di, sini. di bahunya. Oke, okay, ayo kita cek. Waalaahu <tik> masakanafillai liwanahari wahhuasami ulalim. Mana yang ada di sebelah kanan? Waalaahu, <tik> kamu. Kamu dari dukun juga. <tik> Apa tugasnya? Apa senyum-senyum gitu? Apa tugasmu di badannya? Bikin dia malas. Bikin dia malas. Oke. Okay. Ya sudah. Rata-rata tugas itu kayak gitu ya. Bikin negatif gitu ya. Ayo kita. Karena banjirnya gak suka. Ya udah. Itu bukan urusan saya. <tuh> Ayo kita ucapkan syahadat. <tuh> <tuh> ashadu an ilaha illallah. Ashadu an ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad rasulullah. Ashadu an anna muhammad rasulullah. Anna rasulullah. Ya, keluarlah mulutnya. <tuh> Fasubahan. Hah? Kliengan, oh, dorong ke mulut, Mbak. Dia mau keluar, tuh. Fasubahan adalah di dorong ke mulut. Dorong ke mulut, dorong ke mulut. Oh. <tongan> <tongan> Ringan <kuh> Sekarang udah seimbang ringannya Kiri kanan Mukanya masih panas nggak Banget Anak ini gak cantik Is. Kamu yang dari susuk ya? Baraatum min Allah wa rasulihiladzinaahtum min al-mushrikin Baraatum min Allah wa rasulihiladzinaahtum min al-mushrikin Baraatum min Allah wa rasulihiladzinaahtum min al-mushrikin Baraatum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 وقدمنا إلى ما عملوا في عمل فجعلناه هبى أم منصورة عليكم من السماء أما أن ليطهركم به ويدهب أنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويسبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السخف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من الله wa wa, wa, wa, La wa usap, usap wajahnya, Mbak, biar rontok sihirnya. وَقَدْ إِبْنَاهُ إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً أَمْنُ سُرَاعٍ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَلِيُّ بِهِ وَيُدْهِبَ أَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامُ فَأَتَّلَّهُ بُنِيَنَّهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَر عذاب من الله من قل إن صلتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك عمرتوا أنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا أباء منصورا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْقَدَمَ فَأَتَى اللَّهُ بِنِيَامِهِم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الصَّخْرُ مِن سَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين أعد من المشركين قل إن صلتي ونصي ومحياي وما مات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك عمرت وأنا أول المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Ya, dorong ke mulu, Nak. Dorong ke mulu, Nak. Sasu bahana ladhi malaku kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ba. Eh. <tong> <tong> <tong> Mana jin yang masuk lewat susuk? Jin yang masuk lewat susuk. Wala huma sakana fil laili wal nahari wa as-sami'ul alim. Wala huma sakana fil laili wal nahari wa as-sami'ul alim. Kamu. Kamu masuk lewat susuk? Bukan. Lewat sihir. Di mana kamu tinggal? Di wajahnya juga? Di kepala? Tugasnya? Biar dia menunduk. Oke. Okay. Ashadu an ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad rasulullah. Sisi. Usap kepalanya, Mbak. Usap, dorong ke mulut. Usap, dorong ke mulut. Mana jin susunya? Tidak ada kayaknya. udah Apa udah pergi bersama susuk yang lepas itu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh. Pasti berat banget badannya selama ini ya? Iya. Masya Allah banyak sekali. Satu aja udah berat. Sering tindihan mbak kalau tidur? Iya Sering. sama sholat. Suka berat banget. Hmm. Di mana? Di punggung? Di punggung sama di kepala. Hmm. kadang apa yang dirasakan kadang kalau sujud eh. kadang kalau lagi sujud lagi sholat ini nih sama lantai itu juk gitu loh ya Allah jadi nggak sadar gitu suka gitu packing beratnya kadang nggak nyadar hmm, pas mau turun tuh langsung juk gitu ya Iya oke okay. <laughs> nah sekarang niatkan dalam hati ya Niatkan tuh maksudnya kita berdoa ya, kita minta kepada Allah ya, niatkan untuk menghancurkan sarang-sarang jin atau mungkin bekas-bekas sihir yang masih ada di badannya selama ini ya, niatkan seperti itu ya. Iya. Nanti kalau pas saya bacakan ini ada rasa panas di bagian tertentu atau rasa berat langsung dorong ke mulut ya mbak, biar keluar dari mulut ya, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وظنوا أنهم مانعتهم حسونكم من الله فأتهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدف في قلوبهم رعبا يطلبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين Wadhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi faatahum min hayis lam yahtasibu Wa qadafa fi qulubihim ru'baa yukribu nabuyutahum biaidihim muaidil mu'minin Wadhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi faatahum min lam yahtasibu Siapa kamu? Ketinggalan ya. Kamu yang pertama tadi itu Oke Kamu udah dengarkan ajakan saya Ayo ikut saya masuk Islam Beriman kepada Allah Oh Confident sekali Ayo mbak pukul perutnya mbak hancurkan sarang dia yang di perut itu. Wadznu anhumaniatuhum Yukhribu nabuyutahum Bi aidihim wa aydil mu'minin nah, Bagaimana? Mau terima Islam sekarang? Ayo ikuti saya Ashadu an la ilaha illallah Asyhadu ilaha illallah wa anna Rasulullah. Anna -rasulullah. Dah, keluar. Bawa barang-barang kamu yang ada di perutnya tuh. Dorong kemulen, Pak. kulli wa turja'un. <Sto> <language activities> Alhamdulillah banyak ya dok ya Apa yang terjadi, Apa yang terjadi? Kamu siapa? Semoga kamu yang terakhir. Mm. Shelf. Pulang, pulang, pulang. belum selesai nih acaranya. Kamu siapa? tugasnya <coughs> <fles> Baratul min Allah wa Baratun min Allah wa rasulihi la dīna aḥad min al-musyrikīn baratun min Allah wa rasulihi ilal dīna aḥad min al-musyrikīn ayy beriman kepada Allah itu lebih baik <tuh>. asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Masha'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, dorong kemulut mulut mbak Fasubahana alladhi biyadihi Malaku tukun li wa ilaihi turja'un Takpe dok Sama sampai jauh gitu. Jangan. Qadarullah, Mbak. Ini semuanya sudah Allah takdirkan. Ya, kita menyesali per badan aku dong. Apa? Badan aku enak. Alhamdulillah. Kata izin Allah. Kita menyesal karena pernah berbuat salah, tapi jangan menyesal secara berlebihan. Kita semua melakukan kesalahan, kita semua berdosa. Tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Jadi yang terbaik itu bukan manusia yang yang tidak berbuat salah. Yang, yang terbaik itu adalah yang salah, yang berbuat dosa, lalu dia bertaubat. Ini adalah bentuk taubat. Dulu saya ndak tahu, saya datang ke paranormal, pasang susuk, mandi, kembang. Sekarang saya udah tahu, saya bertaubat. Saya hmm. membersihkan badan saya. Alhamdulillah Allah mudahkan. Kalau Allah tidak mudahkan, mungkin tidak semulus ini, tidak selancar ini proses rukiyahnya. Jujur aja, saya ngerasa ini, ini mudah banget. Cuman lama aja karena banyak kan. Mudah ini, ndak ada yang melawan. Alhamdulillah Allah mudahkan. Ini takdir Allah mbak. Allah takdirkan kita ketemu hari ini, jam ini. Baru sekarang ini kan. Padahal udah dari 2020 kan mbak lihat saya kan. Ya udah. Alhamdulillah. Um, ada satu PR sebenarnya. Tidak apa-apa. Saya kasih PR. Oke. Sebagaimana dulu sudah mandi, sudah makan kembang. Belum lagi ada sihir-sihir yang dikirim. Tolong lengkapi terapi ini, Mbak, dengan mandi air rukyah Untuk membersihkan, sisa-sisa merontokkan semuanya, ya. Nanti cara membuatnya, saya kirimkan lewat WA nanti, ya. Nanti baca dulu aja, ikuti instruksinya, ayat-ayatnya sudah ada di situ, nanti tinggal dibuat aja. Semoga bisa dikerjakan mulai sore ini, ya. Alhamdulillah. Baik, semoga Allah mudahkan, Mbak. Semoga Allah mudahkan untuk menikah, dipertemukan hmm. dengan laki-laki yang saleh. Mm. Amin ya rabbal alamin. Iya, saya juga bentar lagi mau kerja dong. Oh, iya. Semoga ya. Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan. Iya. Oke. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.